Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya Nabila Rahmanisa Putih Arzeta Dari 12 IK1 Akan menjelaskan tentang Sejarah VLC VLC Eh Dengan 1 O saja ya Kalau yang O nya 2 itu Sebutan untuk teknologi Fast Charging Milik HP yang tidak boleh disebutkan Namanya VOC atau Veranage OOS Indic Company alias Kongsi Dagang Hindia Timur adalah titik sejarah yang sangat dekat dengan Indonesia Ini adalah perusahaan multinasional pertama di dunia sekaligus pendiri dan emiten pertama dalam bursa saham paling pertama sepanjang sejarah Amsterdam Effect and Bounds. Perusahaan yang didirikan 400 tahun lalu ini adalah yang terkaya dan terbesar sepanjang sejarah. Total nilai VOC mencapai 7,9 triliun US dollar atau sekitar 110 ribu triliun rupiah. Kita hmm, berapa banyak kan malah? Silakan hitung sendiri. Jika menggunakan perhitungan nilai perusahaan-perusahaan sekarang itu setara dengan gabungan nilai 20 perusahaan terbesar di dunia saat ini Katakanlah Apple, ditambah Google, ditambah Microsoft, ditambah Saudi Aramco, ditambah 16 temannya yang lain Barulah setara dengan VOC Lalu seperti apa sejarah perusahaan yang beroperasi hampir selama 200 tahun ini? sejarah VOC, perusahaan terbesar sepanjang sejarah manusia. Sejarah VOC memang punya kaitan erat dengan penjelajahan dunia. Kala itu, sekitar abad ke-16, daratan Eropa sedang dilanda cukup banyak perang. Di Belanda sendiri ada Dutch Revolt atau Revolusi Belanda yang terjadi di Low, country, low Countries. Sebutan untuk negara-negara yang ada di pesisir barat atau Eropa, kondisi ini membuat para pedagang merasa perlu untuk mencari pusat perdagangan di Timur, terutama yang kaya akan komoditas rempah-rempah yang kala itu menjadi primadona. Cornelis de Houtman dan saudaranya, Frederik de Houtman, yang menjadi orang yang membuka wawasan pelayaran Belanda ke Nusantara dalam rangka mencari rempah-rempah seperti lada dan pala. Ya, mereka berlayar untuk bumbu dapur coy Pelayaran awal yang terjadi pada tahun 1595 hingga 1597 ini menjadi cara untuk mendapatkan informasi jalur pelayaran Kesatara. Pelayaran ini kemudian diikuti dengan pelayaran-pelayaran selanjutnya. Misalnya, dilakukan oleh Jacob Panik, orang Belanda pertama yang tiba di Maluku, di Spice Island. Pulang dari Maluku, Panik membawa keuntungan sebanyak 400% dari perdagangan rempah-rempah yang dilakukan. Maka, makin banyak pelaut dan pedagang Belanda yang datang ke Nusantara. Para pelaut Belanda ini kemudian ikut terlibat dalam politik, misalnya ketika bergabung dengan penduduk tanah itu di Seram, dan di beberapa pulau lainnya di Maluku, untuk melawan orang-orang Portugis yang terlebih dahulu datang ke Indonesia. Namun, investasi perdagangan rempah punya resiko yang sangat besar, selain karena perjalanan jauh dan memakan biaya yang banyak. Ada pula ancaman bajak laut, penyakit, pun dalam hal fluktuasi, hal fluktuasi, harga, dan keser, kesediaan bahan baku. Perjalanan Frederik de Houtman, misalnya, ia kembali ke Belanda dengan separuh kurs saja. Separuhnya yang lain meninggal dalam pertempuran akibat penyakit dan lain sebagainya. Maka, muncullah ide untuk membuat semacam kongsi atau kartel yang mampu mengontrol supplier rempah, serta menjamin agar perdagangan dan pelayaran bisa berjalan tanpa hambatan dari persaingan bisnis maupun dari bajak laut. Pada tahun 1600, Inggris mengadopsi pendekatan ini dengan pendidikan English, India Company. Kemudian hal ini dilihat Belanda Sebagai ancaman Pemerintah Belanda kemudian mensponsori lahirnya VOC pada tahun 1602 Dan memberinya hak Monopoli Perdagangan di Asia VOC sendiri didirikan lewat Empat perusahaan dagang Yakni Brabant Company Company Van Her, Company Conditioner dan First Company VLC kemudian diberikan hak untuk memonopoli dan menjual kembali pala, cengkeh dan bunga pala dengan harga mencapai 14 hingga 17 kali lipat dari harga yang dibayarkan di Nusantara dia juga memberikan hak untuk membangun benteng pertahanan memiliki tentara sendiri dan membuat perjanjian dengan penguasa-penguasa yang ada di Asia VLC bahkan boleh memakruhkan perang atau menyatakan kedamaian menduduki wilayah di luar Belanda pemerintah daerah tersebut mengeluarkan mata uang hingga memungut pajak Tak heran banyak yang menyebutnya sebagai negara di dalam negara Pada tahun 1610 Diperkenalkan posisi gubernur jenderal, walaupun demikian, kontrol atas perusahaan ini tetap ada di tangan Heran 17. Yakni sebuah dewan memegang saham yang berambat akan 17 orang. Katanya nih, ada sebuah lemari dokumen VOC di Belanda yang hanya bisa dibuka oleh 17 kunci dari Heran 17. VOC semakin bertambah kuat ketika John Peter John Cohen sebagai gubernur jenderal VOC. Ia melihat ada dia melihat VOC bisa menjadi penguasa Asia baik, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Pada 30 Mei 1619, berbekal 19 kapal, ia menyerang Jayakarta dan berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Banten. Kemudian mendirikan Batavia sebagai headquarter VOC. Kemudian, pada tahun 1620, hampir seluruh tanaman di kepulauan Banda digantikan dengan cengkeh dan pala untuk kebutuhan ekspor. Program ini membuat VOC terus berkembang pesat menjadi kekuatan yang sangat besar. Hingga tahun 1669, Yasei menjadi perusahaan terkaya dalam sejarah dengan aset 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, 10.000 tentara, dan pembagian dividen hingga 40%. Wow. VLC tercatat kerap mengalami konflik dengan Inggris. Dinamika hubungan tersebut terus memburuk setelah terjadi pembantaian di Ambon pada tahun 1623. Kala itu terjadi penyiksaan dan eksekusi yang dilakukan oleh VOC kepada 20 orang di antaranya. Ada 10 pegawai British as India Company atas tuduhan pengkhianatan. Tragedi ini merupakan buah dari persaingan kedua perusahaan India Timur dalam perdagangan rempah hingga menjadi sumber ketegangan antara kedua negara. Persaingan ini akhirnya mengucap dalam Anglo-Dutch antara Inggris dan Belanda pada tahun 1651 sampai 1784 yang terjadi dalam empat tahap. Pasca perang tahap keempat antara tahun 1780 sampai 1784, VOC berangsur mengalami krisis finansial. Jan de dan Ed van dalam The First Modern Economy menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan VOC mengalami kemunduran mulai dari perubahan peta politik dan ekonomi di wilayah kawasan Asia dan tingginya kematian pekerjanya korupsi yang menjangkit kebijakan dividen besar yang membahankan perusahaan selain itu sejumlah peperangan yang dilakukan misalnya melawan Sultan Hasanuddin di Goa memakan biaya yang sangat besar selain itu, kompos untuk membayar pegawai non-inlander juga tidak murah belum lagi saingan dagang yang bertambah besar serta upaya-upaya infansi yang tidak habis-habisnya akhirnya VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 warisan yang ditinggalkan VOC adalah lalu diluncurkan ke Belanda jalan ada gudang, benteng kapal daerah kekuasaan, serta berupa utang sebanyak 136,7 juta golden walaupun telah dibubarkan VOC akan selalu diingat sebagai perusahaan yang besar menurut kekayaan alam di Indonesia bahkan sebuah company yang kerap disematkan pada penjajahan Belanda berasal dari nama filosofi itu sendiri, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa sejarah filosofi ini? Harus dimaknai. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.